tentang subjek. Pertama, itu adalah kalimat. Ada Anya, 6 tahun, apa itu kalimat? Kalimat itu. Ya. Tidak. Oke, okay. kalimat dalam bahasa ini namanya sentence. Apa ini apa nih? Senten. Sentence. Sentence. Senten. Mbak Mia, sebuah contoh Mbak oh, Mia, ya pohon ini apa? hmm pohon kita tulis pohon nggak usah ini kita sambung minggu nah, besok ya kita sambung besok terus semoga apa yang kita temukan hari ini bisa terkeluarkan sebagai apa dengan ya, semoga semoga ada untuk kalian mungkin kalian sambung paling lah sambung minggu